Kau datang ganggu dia Kau tanya sendiri sudah so ke dia Pasti dia jawab dia tuh udah datang ganggu Gimana lanjut